Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi teman-teman di Anak Embong Channel ya teman-teman ya uh, Terima kasih buat teman-teman yang sudah Mendukung dan Datang ke channel ini Video kali ini Saya akan uh, Memberitahu teman-teman Apabila mempunyai Masalah uh, Yaitu channelnya susah dicari ya Susah dicari di pencarian Jadi E, mungkin teman-teman belum melakukan ini sehingga e, saat teman-teman mencari e, nama channelnya ataupun teman-teman memberikan e, nama channel kepada sahabat, keluarga ataupun siapapun yang ingin mendukung dicari nggak ketemu. Nah, mungkin ini ya teman-teman belum belum melakukan setting ini nih. Saya tunjukin ya teman-teman ya. Tapi jangan lupa sebelumnya like, subscribe, comment. Dan share jika teman-teman Suka dengan video ini dan jika merasa bermanfaat Sehingga channel ini akan terus besar ya teman-teman ya Terima kasih sudah mampir di channel Anak Embong Jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, dan tinggalkan komentar untuk persahabatan Oke langsung aja kita ke tutorialnya ya teman-teman Sekarang kita langsung aja Menuju ke Chrome ya teman-teman ya Nah di, Dari Chrome teman-teman Silahkan buka eh, Channelnya Teman-teman Mana dia Mana dia eh, Saya mau mencontohkan di Ini ya di channel saya yang ini Oke, okay. lalu silahkan teman-teman pergi ke YouTube Studio-nya, ya, ke, dash ke dashboard-nya nih ya, YouTube Studio ini, saya sudah masuk. Uh, supaya teman-teman nama channel-nya itu bisa dikenali oleh SEO-nya uh, YouTube, ya, jadi teman-teman harus uh, melakukan setting di sini nih teman-teman teman-teman silahkan ke bagian setelan ya lalu dari setelan ini teman-teman silahkan klik channel ya nah pada bagian info dasar ini teman-teman silahkan eh, masukkan kata kunci di sini ya misalnya kayak saya nih namanya anak embong ya anak embong ya jadi Teman-teman uh, uh, yang pertama kali adalah Memasukkan nama channelnya di kata kunci ini Anak embong Nah lalu kemudian Teman-teman kira-kira pikirkan apa, uh, apa yang akan diketik oleh teman-teman Ataupun oleh saudara Ataupun oleh kerabat yang ingin mendukung channel teman-teman Jika teman-teman ingin berbagi ya Nah Misalnya anak embongnya nggak ada spasi ya, misalnya anak anak embong, lalu atau embong saja. Jadi manakala, manakala di saat uh, seseorang itu ingin mencari nama channel teman-teman, terus salah ketik yang muncul tetap, tetap nama channel teman-teman. Nah permasalahan susah dicari ini biasanya sering seringnya ke channel-channel baru ya, yang subscribernya masih sedikit ya teman-teman. Jadi, eh, kurangnya popularitas juga menyebabkan sulitnya pencarian, ya, teman-teman. Maka dari itu, kita harus sering-sering eh, juga, nih, teman-teman. Sering-sering melatih eh, pencarian dari nama channel kita, ya. Nah, ini kan saya sudah, nih, ya. Eh, sudah, sudah, sudah dimasukkan kata kunci, ya, gitu, ya. Nah, boleh juga teman-teman uh, di sini nanti ini kalau sudah nih di save ya misalnya ada penambahan ya misal anak embong anak embong embong misalnya ya terusnya misalnya saya mau masukkan uh, kata kuncinya channel kita lain yang lain mungkin kita punya channel yang sudah lebih banyak subscribernya lebih populer misalnya begitu misalnya uh, saya masukkan di sini Warna Grafika Studio Misalnya Nah gitu ya teman-teman Nah kalau sudah Teman-teman Simpan aja Lalu eh, Langkah yang kedua Supaya channel teman-teman eh, Mudah didapat Teman-teman Harus setiap Setiap mengupload video ya Pastikan di deskripsinya ini Ya dikasih tag seperti ini ya teman-teman ya nih misalnya nih ini saya sudah ada anak embong di deskripsi dan pada bagian tag yang di setiap videonya juga teman-teman kasih uh, tagnya ya gitu ya sehingga di pencariannya misalnya saya buka lagi misal di sini saya akan buka Oh, ini baru ya. Ini misalnya nih, asal aja ya. Enggak, enggak ada channelnya. Misal, itu. Nah, jadi saat saat orang mencari nama channel kalian, misalnya anak embong misalnya. Nah, dia akan muncul di sini di antara. Nama-nama yang lain ya, nah karena channelnya saya juga ini yang baru. Channel saya yang baru ini masih kecil, jadi dia ada di peringkat, 3 tapi setidak-tidaknya tidak sulit untuk dicarinya ya, teman-teman ya, ataupun misalnya, misalnya, ahmad, misalnya diketiknya di ini embong saja, diketiknya embong saja. Ada nggak nama kita di situ gitu loh? Kita terus cari terus ya, kita cari terus sampai ketemu ya. Nah setelah ketemu, teman-teman klik di videonya ya. Jadi teman-teman, jadi teman-teman ini uh, tonton ya. Tonton-tonton sendiri aja ya, tonton sendiri uh, video teman-teman ya, nggak apa-apa ini ya, kalau nggak terlalu sering. Jadi ditontonin video-videonya sehingga uh, suatu, oh makin sering, makin sering akan semakin uh, mudah untuk pencariannya. Oke, okay. begitu aja ya teman-teman uh, dari saya. Semoga bermanfaat Akhirnya saya pamit undur diri Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu kembali